Allah secara umum zakat itu cuma dua saja, sejarah. yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal, atau zakat haram, hasilnya ambil daya harta mereka yang zakatnya. Harus dikeluarkan. Tetapi rumah tisa untuk membersihkan mereka dan membersihkan membersihkannya, untuk uh, membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Uh, biasanya yang sampai garis finis itu orang-orang yang kemauan yang kuat saja. Kalau kemauannya kurang kuat, sampai garis finis, sudah "Belum buang ya?" Sudah para suami Allah yang kemauan itu kuat sewa di Semoga Sambil Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu, malam hari ini saya sedikit ingin menyinggung tentang zakat." Uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Toba ayat 133 ambil dari harta mereka ambil dari harta mereka zakat untuk membersihkan mereka dan membersihkan dan untuk uh, membersihkan mereka dan mensucikan mereka jadi Zakat ini dia sesuatu yang wajib di dalam agama Nabi sendiri menegaskan dalam hadith dunia Islam itu dia diadakan di atas lima hal. Syahadat, la ila illallah muhammad rasulullah wa al-fiil salat, menjadikan salat wa zakat, yang mengeluarkan zakat wa salamah ramadhan, dan haji yang melaksanakan itu. Jadi lima, mungkin salah satunya adalah zakat. Dari sini kita faham dia adalah sesuatu yang wajib. Bahkan di masa Abu Bakar siddiq sebagai Khalifah, sebagai abang-abang-abang Orang-orang yang iyalan itu pernah tidak mau umar abang Karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya kewajiban mereka kepada Rasulullah SAW Maka kalau Rasul sudah meninggal, kita lepas kewajiban nah, itu. Abu Bakar mengirim dan tari, untuk mengembalikan makhluk untuk umar-abang-abang-abang Umar datang kepada Abu Bakar, Abu ya, Bakar. Nampak kau akan mengiringi tentara, nampak hendaklah orang-orang sudah pernah mengucapkan kalimat lain dari Allah kepada Rasulullah, nampak kalian mantap mengatakan, "Roy, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta mereka dan yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena memang di dalam banyak ayat Allah selalu menggali antara sholat dan zakat." Ia bagi dan Roh Kudus, sehingga kalau sesuatu itu, satu di antara Roh itu tidak ada, maka orang ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang istri. Jadi, bagi politik, Kalau baik pun jaman-jaman. Oke, secara umum zakat itu cuma dua saja Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nanti dari zakat mal itu turunannya yang banyak, ada zakat perdagangan, ada zakat simpanan, ada zakat profesi, ada zakat hasil perkebunan atau pertanian, dan lain sebagainya. Jadi, dari zakat mal itu, itu turunannya yang pertama itu berbahas oleh zakat fitrah apa zakat filter? Zakat filter itu zakat fitrah? zakat fitrah itu adalah kewajiban kita mengeluarkan zakat terhadap setiap jadi semua jiwa itu wajib dikeluarkan zakatnya di bulan Ramadhan namanya zakat fitrah Kapan kita kasih keluar ulama-ulama teragam dikasih keluar sama bulan bahkan yang Syafiq berpendapat boleh di awal Ramadhan kalau kita melihat bahwa ada orang fakir miskin yang sangat membutuhkan ya, menjadi jadi menjadi ramalan dengan berat dan kurang makanan. Makhluk wajib zakat fitrah ini kita keluar dari amal Jadi bukan ya. Batasnya adalah keluarga, dari madinah lagi ketika jamaah sudah bersiap-siap melaksanakan sholat idul fitri, imam sudah mengadakan takbir sholat idul fitri, maka dia tidak menjadi zakat fitrah, hanya menjadi zakat haji. Aminim perlu kita kasih iman ya, Aminim perlu dikasih iman, sebelum besok Idul Fitri Dia sudah harus habis terbaru Dalam nama aslam Dalam aslam itu, orang berhakim dari masyarakat Kalau ada anak-anak yang menakhir pas di malam terpira Maka anak itu wajib dikasih saya di bisa ke ya. Berapa nilainya? Nilainya Dikonversi ke apa namanya, ke kita di Indonesia itu sama dengan 2,5 kg beras. Boleh dikeluarkan dalam bentuk beras, boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Ini hasil eh, apa namanya? Faktual basis bersama dengan Maj Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa. Boleh. Ada yang bilang. Ketum kasih keluar dalam bentuk makanan pokok saja Ustaz, karena di zaman Nabi juga kan sudah kenal uang Dan Nabi tidak mengajukan silahkan itu ada pendapat yang mengatakan benar-benar Tapi pendapat yang mengatakan kalau dikeluarkan dalam bentuk uang itu, itu bisa dikenali Kenapa? Karena di zaman Nabi, dia keluar dalam bentuk makanan pokok. Nabi mengajukan demikian, karena di masa ini kurma dan tegangan masih bisa jadi alat Dia nya sama kayak uang Orang bisa cukup dari barang apa saja, pakai kurma atau kan dan ya kalau jaman kita sekarang kan beras agak sulit jadi alat tukar kalau kita kasih beras semuanya, dia sengaja uang besok satu salam beras yang jadi nasi, kita tadi dikalung saja, padahal tujuan itu adalah untuk membuat dia sama-sama bisa merasakan kegembiraan baik ilmu itu tujuannya atau dalam bahasa fikirnya ada ilah yang menyebabkan kenapa fatwa ICTH-nya keluar demikian, ya, makanya ulama lama mempunyekkan bas nas mengpunyekkan dalam hati Baru besarnya tiap-tiap daerah berbeda dimasuhi sudah diputuskan oleh bas daerah diputuskan disepakati masoi dan sekitarnya nilainya sama dengan 14.000 per kilo dalam bas di yang dikasih keluar, ini prinsip dalam berzakit bapak ini ya kalau kita kasih keluar berzakit, kasih keluar yang terbaik walaupun mungkin hari-hari kita makan ya, 12.000 per kilo pada gitu. Tapi kalau pas kasih keluar, jangkannya kalau bisa, afdalnya itu Harganya jadi atasnya bisa betul-betul 12.000 atau 14.000 Nah kalau dalam bentuk uang, bas daerah sudah menetapkan nilainya 14.000 per kilogram Rp. per kilogram berarti 35, 35.000 Jadi itu hasil kesepakatan bas daerah malu terkenal, sama-sama -sama dengan uh, Seluruh UPZ dari yang ada di uh, Masulida dan sementara lalu kalau eh, apa orang yang tidak wajib zakat fitrah itu siapa? orang yang tidak wajib zakat fitrah itu kata ulama adalah orang yang kalau dia kasih telur zakat fitranya tiga hari ke depannya sih bisa makan. kalau kita rasa di kampung baru sih di lebih tua atau kalau tidak fitrah tiga hari dia lapar. artinya kalau semua di sini sudah wajib kasih telur zakat, zakat fitranya, hmm. yang maksudnya adalah yang kasih telur. Hmm. karena nanti mengatakan dalam salah satu hadis. Uh, Zakat fitrah itu dia menyempurnakan puasa. Mungkin dalam puasa katakan karena mulut cacalet, kopi, cara kerawat, cara kerawat, dari fitrah itu menyempurnakan. yang kedua zakat mal. Zakat mal ini karena banyak banyaknya, ya, saya lihat di sini paling sering oleh masyarakat di kampung baru saja. Yang pertama zakat perkebunan nah, hasil pertanian. Wajib di kalangan zakat masalah apa? Hasilnya setara dengan 653 kg beras. Jadi kalau itu namanya disop, disop itu ambang batas seseorang wajib bisa keluar jaker. Kalau kalau tadi kamu kasih keluar zakat pakai beras harga yang paling tinggi, tapi kalau mau ambil ambang batas pakai harga beras yang paling rendah, supaya kartu bisa masuk. Maka kalau kali 12.000, 653 kg beras kali 12.000 itu jatuhnya sekitar 7 juta 800.000 sekian 7 juta Jadi kalau Bapak Ibu punya pohon coklat, sekali timbang Dan para harga di atas 7 juta 800 sudah wajib dikasih donasi kan. Ya apa? Sudah benar. Kalau coklat yang itu kalau tanam, ada pemupukan, ada pengairan, harus berinvestisi dan harus berinvestisi dan maka zakatnya hanya 5% dari hasil panen kita. Tapi kalau yang dibesarkan oleh alam, Pohon kalau itu kan kita mesti butuh spesiesnya Alam yang kasih besar dia. Kau satu kali kau memanen jual nilainya di atas yang tadi kalau 143 kilogram beras, aku wajib kasih kerugian 10 dari zakat. 10 persen ya. Jadi nah, banyak, banyak yang kita belajar kampung, ternyata banyak. orang harus baca buku si penegas zakat. Kau orang di sini sebegitu setuju dong mas terima kalau ngurusin sini kita bisa ini sekali coba bergerak untuk mengangkat tujuan bisa kita ngurusin tujuan kita mau mengizinkan untuk membersihkan kita dan muncul kita tujuan itu masih bersih atau kita masih bersih atau menghilang lalu apa lagi kita lihat di sini kan ada yang punya profesi profesi tertentu pegawai negeri tni polri gitu kan maka nanti ada lagi yang namanya zakat profesi. Karena dia harus kasih ke zakat profesi. ada dua versi kalau dia akumulasi di akhir tahun jadi gaji setiap bulan itu diakumulasi akan ya, kita kumpul sama dalam satu tahun kalau per gitu tahun maka dia disetarakan ISO penyatuan ambang batasnya dengan 85 gram emas satu gram sekarang berapa? satu juta ya? wajah satu juta ya? sebabnya dihitung boleh beritahu di bagaimana Berarti 85 juta, jadi kalau dia punya gaji diakumulasikan semua Baik gaji, tunjangan, segala rupa Dalam sehentau sudah sampai masuk 85 juta ya? Neto ya, neto nya setelah dikurangi Dikurangi kewajiban nafkah istri dan anak-anak Dapatnya 85 juta Maka dia wajib kasih telur 2.5% dari nilai itu Jadi 85 juta Tapi kalau dia mau kasih telur setiap bulannya maka di itu sama dengan 1653 kg beras tadi berapa itu 7800 ya kalau kulit 12 ini Jadi kalau gaji setiap bulannya sudah apa segitu? Maka setiap bulannya dikasih telur Maka nanti diambil tali sepuluh kasih telur lagi Satu ya. lagi bedanya di sini pedagang Nah Jadi langkah sudah jengat Aku gak buang sudah Aku sudah Asalkan gak mau pedagang Disambat perdagangan Kapan zakat perdagangan itu dia harus dikeluarkan. Zakat perdagangan dia dikeluarkan kalau seluruh total barang dagangan yang ada eh, apa namanya modal modal cash ya, yang ada di situ ditambah dengan nilai barang yang ada, Jadi barang yang ada di situ yang katanya nilai barang ini dia dipastikan akan bisa terjual, yang tidak yang tidak bisa dipastikan terjual itu sih tidak dimaksud dibutunan yang lain sama pintu ya bisa kembali, ada orang ambil barang dari gantung total ya, lalu dikurangi kalau berhutang. mungkin bajuang ini ada ambil barang yang belum bayar, kurangi itu hutang-hutang hmm. dimana lagi? hutang-hutang di bisa misalnya kurangi lalu kurangi juga dengan penyusutan barang karena ada barang yang kadang-kadang datang ambil tahun lalu yang bisa bertunjukan kalau dengan harga 1.000 di tahun ini, gantung pakai ya. Karena mau jadi usaha ketinggalan, kita bisa jual dari 100 ribu lagi Kalau saya mau beli, kasih turun harganya jadi 75.000 bisa, itu namanya biaya kudus suka. Dikerangi dengan biaya kudus juga Semua itu nanti kemudian totalnya Kalau dapat setara dengan 85 kg emas ya. 85 gram emas 85 juga Lalu halunya atau umurnya sudah cukup satu tahun Maka dia wajib mengeluarkan 2,5 persen dari ya. Jadi itu Beberapa yang terkait dengan eh, zakat. Pada akhirnya Bapak ibu saya, cenderung mengambil pendapat Dari dokter Rizal Kertoyo Apa pendapat beliau-beliau aja Berapa pun harga yang kamu punya ya. Maka biasakan Kasih keluar buat Walaupun mungkin harga itu belum sampai esoknya Atau cukup haulnya atau, atau, atau umurnya Tapi biasakan jadi untuk kasih keluar 2,5% Ini untuk melatih diri kita Dan untuk mendatangkan keberadaan Dengan yang lain kepada harta mudah-mudahan Insya bisa sudah disampaikan tinggal saja ya mudah-mudahan bermanfaat Quran Dabi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam dan salam selamat menikmati semua